Terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian sehat Ini tentunya Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru seputar Kejora dan Rizky Bilar Kita ke unggahan dan ke kabar pertama persahabat ya Kita lihat ada kabar yang membanggakan buat kita semua para fans Alhamdulillah untuk dandut Indonesia sudah go internasional, para ya. Ini salah satu tentunya kebanggaan buat kita semua para fans hari sebuah postingan dari Pak Arif Saiman namanya Gonjep R di New York, para ya. Indonesia sudah tentunya go internasional di Amerika Serikat ini suatu kebanggaan. Suatu kebahagiaan buat kita semua para fans ya, musik asli dari Indonesia sudah tentunya go internasional. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kebahagiaan dan tentunya kita selalu kompak, selalu mendukung untuk karya-karya khususnya dari idola kesayangan kita Lesti tentunya. Dan untuk ke kabar berikutnya, bersahabat ada info spesial lagi nih buat kita semua, tentunya Datang dari Bu Harsiwi Ahmad Persahabat yang lagi-lagi tentunya Kita hari ini akan dikasih Kejutan, dikasih keseruan langsung Dari idola kesayangnya Lesti dan Bilar Yang akan hadir Dalam acara Tasbih Ramadan Abah Dan Leslar Persahabat ya Kali ini bakal seru nih, bakal ada kekocakan dari dedek Lesti dan abang Pilar Mas Abad yang wow pastinya seru banget ya Sambil menunggu berbuka puasa, kita akan dikasih kejutan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya Dalam postingan tersebut tentunya, Bu Harsiwi juga menuliskan sebuah kalimat caption Mas Abad dikatakan di situ, Laylatul Qadar atau Laylat al qadar adalah satu malam penting yang terjadi pada bulan Ramadan yang dalam Al-Quran Digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulan Apakah yang dimaksud lebih baik dari seribu bulan itu Dan kapankah malam lailatul Qadar tersebut terjadi Kemudian kemuliaan apa yang didapat umat muslim Pada saat malam lailatul Qadar Kita dengarin tentunya penjelasan Ustadz Abbas Subki Al-Buburi sore ini Dalam acara Tasbih Ramadan Abah dan Yeslar membahas berkah malam Laila Qadar bersama Kariski Bilar dan dedek kesenangan kita lesik Kejora jam tentunya setengah enam sore itulah caption yang dituliskan dan menginfokan kepada kita semua jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan tentunya acara Tasbih Ramadan Abah dan Leslar sore hari ini pasangan ya kita panenin terus channelnya tentunya hanya di Indosiar. Dan untuk keunggahan berikutnya, tentunya Dedek Lesti Kejora menginfokan juga kepada kita semua fans. Kita lihat akun Instagram pribadinya, tentunya Dedek Lesti menginfokan kepada kita semua. Jangan sampai lupa juga nih, tentunya jam 5 sore kita menyaksikan acara Poles Persahabat ya kepo in LSD nih. Tentunya ada episode terbaru dalam Poles kali ini, persahabat ya Dedek LSD tentunya bersama Kari F ini. Wow, tentunya bakal ada kejutan bahagia lagi persahabat ya pantengin terus Voles pel yang akan tayang setiap hari Senin dan Kamis para sahabat ya jam 5 sore nanti ya tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Untuk selanjutnya persahabat kita lihat ya ada postingan terbaru nih dari IG-nya Abang Rizky Bilar, para ya kita lihat aja nih di akun pribadinya. Wow, oh my god! Tentunya postingan terbaru persahabat ya ganteng banget nih. Tentunya Abang Rizky Bila berfoto dengan kesayangannya, yakni bukannya dini ya persahabat ya kesayangannya tentunya mobil si kuning persahabat ya yang diidam-idamkan oleh Abang Rizky Billar selama ini akhirnya sudah jadi hak milik pribadi persahabat ini tentunya semakin bangga, semakin bahagia. Mudah-mudahan tentunya kesuksesan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita, Rizky Bilar. Tentu postingan tersebut ada yang mengejutkan, kita semua para fans yang mana Rizky Bilar di sini menemukan sebuah kalimat caption persahabat dikatakan di situ, kamu terlalu sibuk nyinyirin orang lain ketika orang yang kamu nyinyirin fokus mewujudkan impiannya satu persatu, ibarat orang sudah nyebrang pulau kamu masih merangkak depan teras. Wow kalimat caption yang sungguh luar biasa banget persahabat ya kita tentunya kasihan yang kepada suka nyinyir persahabat ya tapi nggak apa itu tentunya utang-tutang pahala banget persahabat ya kita hanya fokus mendoakan dan mensupport buat idola kita mudah-mudahan dalam nyinyiran orang tentunya mendapatkan keberkahan buat Rizky Bilar mudah-mudahan selalu tentunya kita berdukung untuk idola kesayangan kita Postingan tersebut terdiri post kembali nih oleh akun Instagram Lesti Bilar Gallery Underscore, ya. Di sini tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans, yakni dari akun Instagram ruli 54 Dia itu mengatakan dalam kolom komentar. Kasian ya, yang suka nyinyir tapi nggak apa-apa Hitung-hitung pahala buat les sama yang Nyinyir, nupukin dosa doang Astagfirullah, tobat gak tobat tar di alam kubur gak bisa jauh Pertanyaan gimana lu masa? ia ya, lempar ke timbe <laughs> Kocak banget juga nih Pak sahabat. Ya ada komentar lain nih dari akun Instagram Rizka Rizka.Rizka16 disini mengatakan Malu gak tuh orang yang suka nyinyir Wow ada juga tentunya para sahabat Yang berkomentar tentunya Dari akun Instagram Anis Rahma, disini mengatakan Anjir ganteng amat dah Wow para sahabat ya Kayaknya lagi memuji Rizky Bilar Tentunya tiap hari juga ganteng para ya Apalagi tentunya memang di match kali ini luar biasa banget Mudah-mudahan kesehatan kebahagiaan selalu diberikan Buat Rizky Bilar untuk ke kabar berikutnya, para sahabat, ini tentunya ada kabar spesial banget nih dari Bang Putra ya. Kita lihat nih, ada sebuah unggahan tentunya para sahabat. Ini unggahan spesial banget ya. Bakal seru, bakal ada kejutan. Yang mana tentunya Rizky Billar dan Lesti Kejora akan bermain, bersahabat ya dalam sinetron JWP nih. Jodoh wasiat papi yang kali ini khusus episode Lesti dan Rizky Bilar. Tentunya... Bang Putra Siregan menginfokan persahabat ya bahwa fullnya bakal hadir di Instagram dan Youtube ya. Wow, tentunya jangan sampai ketinggalan. Tentunya jangan sampai kelewatan persahabat ya. Untuk pantengin terus kabar-kabar terbaru lestianski di Bilar. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia, kabar baik, serda cidukan vitamin segar nih dari idola kesayangan kita. Ini dulu informasi di siang hari ini persahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar ya. Bang Bin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.